harus kita ubah nih satu kaedah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih. Bukan saya larang nabung, bukan, tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus kita ubah nih satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya maaf teman-teman yang suka nabung nih bukan saya larang nabung bukan, tapi dalam islam bukan menabung pangkal kaya tapi sodaka pangkal kaya, gak bisa ketemu antara nabung dengan sodaka, gak bisa ketemu nih susah ketemunya, karena sodaka disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan gitu kan? gak bakal ketemu dalam islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah makin terbuka terus rezeki. Ya, ini dalilnya banyak, di antaranya hadis Bukhari, hadis Kutsi, di mana Allah Subhanahu Wataala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya anak Adam, amfik amfik aleih, wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu, sholat dulu, baru aku kasih kamu. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan, maka makin bagus, makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna, makin sempurna balasan dari Allah cuba renungi perkataan Urwa bin Zubair rahimahullah seorang ulama tabi'in yang masyur Urwa bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam salah satu sahabat yang jadi 10 orang yang jamin masuk surga anaknya namanya Urwa, ulama besar gitu kan dari tabi'in Urwa mengatakan janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah keluarkan di jana Allah sadaqah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum begini maksudnya saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya ya. Kalau seandainya anda tiba-tiba diundang oleh saya nggak tahu nih di, di, di Bali nih apa, wali kota ya, diundang oleh wali kota. Baik, bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota, di telepon khusus, datang ya ke kantor saya besok dan tolong beliin saya buah. Pesan beli buah. Kira-kira teman-teman sekalian pada saat wali kota pesan buah dari anda ini, beli buahnya di mana? di pasar kaki lima kan emperan jalan masuk supermarket cari buah yang biasa-biasa saja tuh buah yang paling bagus kalau ada sedikit rusak kulitnya tercoret atau mungkin terkelupas dimasukin nggak? setelah kita beli buah-buah yang paling bagus yang paling mahal ditaruh di kresek atau cari alat yang lalu tempat yang lain Cari keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama, luar biasa. Kenapa? Karena wali kota yang pesan. Coba teman-teman sekalian, kalau ibu anda yang pesan, bapak yang pesan, nah beliin ayam, beliin ibu jeruk ya, buah. Beli di mana kira-kira? Di kaki lima. Kemudian penjualnya bilang, ini ada rusak sedikit. Gak nah, apa-apa, masukin aja pakai kresek tua ini bekas ikan udah gak apa-apa ini yang uruwa Allah berkata janganlah seseorang diantara kalian ya memberikan untuk Allah di jalan Allah orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum mestinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi itu malah lebih hebat daripada itu pilihin buah yang paling bagus di kemas yang paling bagus dan seterusnya mestinya begitu tapi seperti itulah manusia karena tidak faham teman-teman sekarang sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak ini satu hal yang harus diharusbawahi dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita keluarkan, ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah subhanahu wa ta'ala coba teman-teman muhasabah ini kalau celengan masjid lagi lewat dan anda punya seribu baru, seribu tua, yang mana ditaruh? seribu <tuh> tua kenapa seribu tua yang ditaruh karena belum tahu nih kalau saya berikan di jalan Allah ini akan datang responnya seribu baru yang kita beli air mineral di luar sana ini pemahaman yang salah ini yang kita mau lurusin malam ini musia teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih di jalan Allah yang tua dipakai belanja, mustinya begitu karena makin baik kita berikan maka makin baik responnya gitu kan? Makanya kata para ulama siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah di jalan Allah Allah akan balas dia dengan kebaikan. Saya akan angkat sebuah kisah teman-teman sekalian. Kisah seorang ulama tabiin bernama Rabi' ibn Haytham, rahimahullah. Rabi' ibn Haytham ini ulama yang sangat terkenal dengan kesolehannya luar biasa, luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya Rabi' ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musal Ashari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya ulama tabiin yang terkenal Rabi ibn Haitham Rabi ibn Haythamnya di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah dua orang muridnya bertamu ke rumahnya dan ini termasuk adab yang baik. Kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin bisa didatangin kunjungi minta. nasihat atau ketemu minta, nasihat itu ada di pengajiannya lah. Mereka datang mengatakan begitu masuk kebetulan stroke setengah badan bagian kiri tubuhnya stroke ini. Ada empat kejadian di rumahnya pada saat itu yang pertama, pada saat muridnya masuk, muridnya berkata wahai imam, imam ini kiai, ustadz wahai imam apa rahasianya, kenapa anda ini bisa mengontrol lisan anda tidak seperti ulama-ulama yang lain masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong, anda ini betul-betul Rabi Ibn ini terkenal kalau ngomong nasihat, tanya kabar orang kan, Quran atau zikir gak ada yang lain ini itu saja tuh dari lisannya gak ada yang lain, luar biasa kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, ya gitu Apa kebutuhan mereka? Kemudian ber ber ber baca, berzikir atau baca Quran. Ini maksud dalamnya zikir adalah doa. Maka dikatakan apa sih? Murid-murid bilang apa rahasia yang anda mengakukan seperti ini? Dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin, potongan kisain. Makarabi bin Haythah mengatakan wahai murid-muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah? dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana di akhirat nanti artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat dan ada malaikat yang mengawasi tidak pernah tidur nih 24 jam terus mengawasi baik dicatat, buruk dicatat lalu kemudian muridnya mengatakan baiklah kalau gitu dapat ilmu Kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah Yang kedua Baru mengobrol sama murid-muridnya Tiba-tiba anaknya Rabi bin Haytham keluar dari dapur Masuk ke ruang tamu pamit Anak laki-lakinya laki lalu berkata wahai ayahku Semoga Allah senantiasa menjaga anda Ibu saya membuatkan untuk anda makanan Namanya halwa pada zaman itu Halwa ini bapak ibu sekalian makanan yang mahal Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah lama, diadon berjam-jam, baru jadi, dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu. Rabi bin Haytham Rahimahullah ini punya ciri khas, mereka tidak pernah rewel, di rumahnya dihidangkan makan apa sama istrinya, dimakan sama dia, baik sekali orangnya, udahlah, udah dilalui sama dia begitu saja. Maka anaknya datang dan mengatakan wahai ayahku, ibuku membuatkan untuk Anda halwa makanan yang mahal bahannya dan juga susah buatnya, tapi anaknya bilang ibu saya buat halwa buat anda, ibu saya berharap anda memakannya, anda memakannya gitu. lalu kata Rabbi bin Haytham, baiklah keluarkan aja, dikeluarkanlah makanan tersebut, lalu halwa ini dipotong-potong, karena kue yang bagus dan cukup besar dinampan besar, dipotong-potong baru saja Rabbi bin Haytham memegang dengan tangan kanannya, karena sebelah kirinya sakit, diambil sebelah kanan kemudian dia kasih isyarat menurut-menurutnya untuk ambil juga baru mereka mau pegang tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk diketuk dia kasih isyarat anaknya, suruh buka pintu itu dibuka pintu itu anaknya pergi sana, waktu dibuka teman-teman sekalian ini ternyata yang yang ketuk pintu bukan bukan orang bukan orang biasa orang yang luar biasa orang gila gitu. Jadi bukan orang yang meminta-minta biasa, orang yang luar biasa, orang yang selalu anggap ini, udah deh, gak usah dilayanin, gak usah diajak ngomong, gak usah diperhatikan, gitu kan. Orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusu, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan, kasih isyarat minta makan. Rabbi ibnu Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang, angkat nih halwa, kasih orang gila itu. Halwa nih, makanan yang mewah, kasih orang gila itu dibawa sama anaknya. Anaknya ini, Rabi Masheeta waktu bawa piring itu, niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong, gitu kan? Begitu tiba depan pintu orang gila lihat makanan enak, walaupun gila tahu juga nih makanan enak, gitu kan? Diambil sama dia piringnya, diambil dimakan semua. Dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh-jatuh di situ, dihabisin sama dia. Sudah habis, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi' hanya Haysam ini tahu nilainya makanan ibunya buat tadi. Diambil piring itu ditutup pintunya lalu dia kembali lagi. Kemudian dia bilang sama ayahnya, "Wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga Anda." Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman sekalian, saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak. Itu penting sekali karena kata Nabi SAW jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarga dan harta kalian karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya kita harus selalu doa yang baik gitu kan jadi Rabbi bin Haizam membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik jadi selalu kalau mau minta tolong nah semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini nah semoga begini semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki ambilkan ayah seperti ini jadi selalu diikuti dengan doa anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi dia kembali dia masih sempat mengatakan ayah semoga Allah menjaga anda tadi itu ayah yang minta-minta orang gila dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih kalau tadi anda suruh saya ke dapur ngambil apa saja roti lah apalah dia makan juga kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat biayanya mahal buatnya lama gitu kan jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang yang beriman kepada Allah dan tahu benar kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi illam yadri fallahu yadri. Baru dia baca ayat lan panalubir hatta tunfiqu mimma anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih enggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sodakwa kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian, pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah nggak kita berpikir berikan makan orang gila? kadang-kadang Subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah kita biarin nggak mau dilihat. Kalau kita nggak kasih makanan dia, siapa yang akan kasih makan? dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya inna malamalubin niat termasuk saya pernah jelaskan ke jamah saya di pengajian kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian nih, proposal saya mau bangun masjid butuh bantuan satu miliar kita nyumbang semua terkumpul satu miliar sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta rugi kah kita? ndak rugi sama sekali kita akan dapatkan pahala bangun masjid kalau masjidnya belum dibangun Kena karena inna malamalubin niat gitu kan Allah akan kasih begitu siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan niat dalam hatinya belum dikerjakan dapat satu pahala dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi SAW jadi jelas sekali ya. bagaimana Rabbi Ibn Haytham mengajarkan kepada kita bersadaqah teman-teman sampai pada orang gila pun dikasih karena Allah akan menilai kebaikan itu bagaimana bisa kita tidak lakukan maka selesai kisah yang kedua kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan wahai imam apa nasihat Anda? Apa nasihat Anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya. Maka dia mengatakan waktu ditanya oleh muridnya apa nasihatnya dalam ibadah, ibadah kami apa nasihatnya, Salat, puasa apa nasihat Anda? Maka beliau mengatakan, alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun. Kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah. Allah sudah utuskan, ada malaikat yang catat semua kebaikan tidak dibayar, tidak pernah tidur lengkap semua data-datanya hari kiamat semua dicatat rahasiakan amal sholay kalian, jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun baik lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian waktu itu terdengar azan duhur struk setengah badannya lalu Rabbi Ibn Haytham ini saya sekalian berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian, fadilahnya sangat besar Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya satu langkah, yang satu langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid, dapat satu istana di surga, dan pulang dari masjid, satu istana lagi. Hadis Sahih semua menjelaskan masalah ini, itu kan. Belum fadilah salat berjamaahnya, belum terbangun ukhua, belum dublum dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama empat puluh hari, dia akan, selamat, dari selam, akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan Banyak fadilahnya Rabi Ibn Struk setengah badan teman-teman sekalian Lalu dia Razan azan dur Dia kasih isyarat anaknya Anaknya sudah tahu, suruh datang Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan Minta diantar ke masjid Struk setengah badan Dan sudah sangat tua Lalu muridnya bilang Saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang struk Dan demi Allah untuk kami membawanya ke masjid kakinya yang struk terseret di tanah lalu saya bisikin di tengah jalan, imam hai jiyaid, hai guru anda kan punya ruhsa, punya keringanan, sholat aja di rumah struk tua, susah, gitu kan lebih sholat di rumah apa kata dia, orang beriman tidak mengenal struk, kah, sakit, keras, kah? ibadah kepada Allah nggak terganggu nih kata dia, wahai muridku aku mendengarkan dengan kupingku ini azan Hayya 'alas-solah, hayya 'alal-falah. Ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah hanya melalui lisan muadzin saja. Karena semua muadzin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu azannya sama. Hayya 'alas-solah, hayya 'alal-falah. Allah memanggil saya mengatakan ayo salat, pencipta langit dan bumi, ayo mendapatkan kemenangan. Lalu saya salat di rumah saya, demi Allah saya akan datang di masjid walaupun saya merangkak luar biasa nih ya, keimanan membuat seseorang seteruk pun bisa beribadah kepada Allah tapi dari kisah kita ya, dari empat kejarin di rumah Rabbi Ibrahim adalah bagaimana dia bersadaqah kepada orang fakir miskin tadi ada riwayat Bukhari yang lain teman-teman sekarang berbunyi kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada dua orang di zaman Bani Israel ada dua orang dua orang ini bersahabat dua-duanya punya kebun dua-duanya punya kebun kebun ini mereka lagi nunggu hujan dan satu negeri itu belum turun hujan tiba-tiba si A sama si B si A ini melihat ada awan kata Nabi SAW lewat di atas kebunnya dan terdengar suara dari awan itu berkata turunkanlah hujan di kebunnya Fulan kebun temannya dia di sebelah maka dia bilang kata Nabi SAW orang ini pun mengikuti awan tersebut ternyata betul awan itu menggumpul semuanya di atas kebun semannya hujan tapi cuma kebun temannya yang lain tidak kena hujan maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya apa yang kamu lakukan dengan kebunmu sampai di musim panas seperti ini pun Allah masih menurunkan hujan untuk untuk kebunmu saja apa yang dia bilang? dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi tiga keuntungannya bukan modal sepertiganya saya infakkan di jalan Allah langsung saya keluarkan sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya jadi ternyata teman-teman sekalian sadaqah itu betul-betul sangat luar biasa membuka pintu rezeki jadi makin dikeluarkan, makin royal makin datang saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di youtube ada tentang Abdurrahman ibn Auf, sahabat nabi, serial sahabat kita sudah membahas 9 sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair kemudian Abdurrahman ibn Auf, ee, Talha Abu Ubaidillah terakhir itu Said bin Zaid. Dan insya Allah hari Sabtu depan ini akan ada tablik akbar sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman dibenau salah satu sifat ciri khasnya. Semua sahabat suka bersodakah. Tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sodakah. Luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan satu peti emas di satu malam. Gak bisa tidur gelisah Istrinya tanya kenapa Abdurrahman. Dia bilang saya gak bisa tidur nih. Belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya lalu apa? Apa keinginan? Dia bilang saya ingin keluarkan jalan Allah. Saya nggak mau simpan di rumah saya malami. Nggak ya. mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung sejuta sudah antri sejam di bank. Gitu kan. Ini nggak mau nabung, keluarin malam ini sedokain semua untuk fakir miskin. Okay. Istrinya juga sholehah. Nggak seperti sebagian muslimah, Maaf saya nggak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu suaminya dapat untung sebelum disedokain, sebelum kasih orang tuanya, sementara dulu jatah saya mana? Gitu kan. Ini enggak istrinya mengatakan sedekahin. Ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham-emas itu kemudian dibagiin habis. Subhanallah karena ikhlasnya mensodakakan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang dua peti keuntungan dengan produk yang sama dua peti emas dikeluarkan sama Abdurrahman dua peti emas hari ketiga datang tiga peti keuntungan dikeluarkan hari keempat datang empat peti begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas waktu Abdurrahman dari nu meninggal dunia waktu mau dibagi warisannya itu emas emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain waktu mau dipisahin dibagi itu harus pakai kampak dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar luka sangking banyaknya selalu sadaqah setiap hari beli 33 budak dibebasin setiap hari beli budak bebasin setiap hari datangkan 30 kafilah ya 30 ekor unta untuk diparkir ditaruh di tengah-tengah jalan di tengah-tengah jalan Madinah lalu pegawainya berteriak Abdurrahman membagi-bagi buat kalian silakan semua ambil kebutuhannya luar biasa gitu kita subhanallah kadang-kadang bersadaqah kalau orang datang itu pun masih perhitungan gitu kan? Ini enggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sodokah ini, teman-teman sekalian. Dalam hadisnya dikatakan, sodokah tutut itu bisa meredam murkanya Allah." Keluarin, keluarin! Jangan ragu dengan masalah sodokah itu, karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah Surah Al-Baqarah, Surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 254. Audhu billahi rajim ya amanu hai orang-orang yang telah beriman pada Allah amfiku keluarkan keluarkan mimma razaqnakum dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki minqabli la, um fihi wa la, wa la syafa walka, walka sebelum datang hari nanti kalian menyesal Nggak ada lagi hari transaksi, nggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan. Hari kiamat, teman-teman sekalian maaf, kalau Anda punya rezeki banyak di rekening, masya Allah bagus. Tapi usahakan selalu ada sodokahnya karena kalau kita biarkan numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya, banyaknya ya, 2 miliar, 10 miliar, kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain pada saat Antum meninggal kalau Antum tidak sodokahkan teman-teman sekalian tidak punya masjid yang dibangun nggak punya kegiatan amal jariah nggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya gitu kan maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal coba ya saya sodokahin dulu makanya kata Nabi saw hartamu hartamu yang sebenarnya harta yang kau sodokahkan selama kau hidup itu harta sebenarnya dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian habis semua, yang kau sodokain seorang ulama salaf dulu pernah ditanya setiap dia dapat keuntungan selalu sodokain dapat keuntungan selalu sodokain selalu sodokain dipakai untuk kebutuhan keluarganya sisanya sodakain, sisanya sodakain gak ditabung sama dia, dihabisin maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan apa kau gak sayang hasil krimatmu bukannya ditabung malah dikeluarin terus kau gak sayang sama hartamu tuh Kata dia, justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang, jadi saya mau buah harta saya sampai di akhirat. Ini sadaqah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini, saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sadaqah itu. Kemudian dikatakan, dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sadaqah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Kulli Ibadiyalladina Amanu Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman Yukimus Salat Mereka mendirikan salat Jaga salat di waktu mereka Salat-salat sunnah mereka Dan mereka bersadaqah Menginfakkan Mimarazak Nahum dari apa yang kami menjadikan sebagai rezeki buat mereka sirran wa baik sembunyi-sembunyi ataupun -sembunyi, terang-terangan karena kadang-kadang kalau ada orang minta di jalan kita nggak mungkin sembunyikan tinggal mengontrol supaya tidak dariya saja Min koblei yau umfi wa sebelum datang hari tidak ada lagi transaksi nggak bisa lagi kita keluarkan uang kita di akhirat nggak laku lagi rupiah nggak laku lagi dolar nggak laku lagi pound sterling nggak ada lagi semua itu yang laku adalah yang sudah disodokain selama di dunia Semua datang hari yang tidak ada terang dan tidak ada lagi persahabatan Allahul ladhi samawati wal ard yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi, wa anzal mina ssaaimaa dan telah menurunkan dari langit air, faakhirah jabihi mina samarat rezekulakum. Lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian, menutupi kebutuhan kalian, wa sahkarakumushshah, wa sahkarakumulfulka di tajiriya fil bahari di amri yang menyuruh kalian solat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung anhar juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian bisa dilewatin atasnya bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu dan juga yang menyuruh kalian solat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat, yang menundukkan Matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam siri berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian. Wa shahrahalakum layinawan nahar dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa ataqum ningkul dimasal tumu dan juga dia telah dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa intaun dunia matollahi latuhshohah. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana lalu munqafar sesungguhnya ya, manusia itu zalum, zalim, kafar, kufur, gitu kan? dikatakan dalam sebuah hadis kata Nabi saw. manusia itu kufur. kalau dia dikasih, ya kalau Allah tidak Allah tahan rezekinya, maka dia terus-menerus berdoa, terus-menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia, dia pelit untuk tidak keluarkan. bagaimana bisa dia menganggap punya? siapa diantara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dimungkus dengan kain kafan. Semewa apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk di liang lahat. gak ada ceritanya, kita masuk, semua jadi warisan. Itu buktinya, lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu berarti bukan milik kita, maka kesempatan kita memperbanyak amal sadaqah kita sehingga memang mendapatkan pahala yang besar, dan sekali lagi bahasan kita sadaqah mendapatkan Alhamdulillahirrabbilalamin Allah.